Kutlah dapat Pintah pertama Saat ku lihat dia Sungguh indah tersat Tak tahu panah matanya Mula ku terpesoran Dia jalan hata cinta, namun dia hanya tersenyum menjenguk hingga ku tak berkata. kau tahu gua cinta kan kekasih itu Aku bangga Aku bangga Kukasihku sama ini